Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang, bagaimana cara mengupdate VGA driver atau mungkin driver dari GPU AMD yang bisa dibilang jadul gitu ya, jadi kalau kalian coba untuk update langsung dari AMD-nya, itu nanti akan patah-patah untuk kursornya ya, jadi gerak crack, nge-freeze nge lagi gitu dan jujur itu ngeselin aja sih dan sebenarnya saya udah bikin untuk solusi cepatnya kalian bisa langsung aja disable untuk VGA-nya cuman ya kalian gak akan bisa uh, tampilin ke proyektor atau ke monitor atau mungkin ya kalian nggak bisa main game gitu nah jadi untuk cara mengupdate nya kalian harus uh, membersihkan dulu untuk Uh, installnya gitu ya dari GPU atau VGA driver kalian kalian bisa menggunakan software yang namanya DDU gitu ya jadi untuk DDU gitu itu adalah software gratis uh, ke kependekan dari display driver uninstaller kalian bisa langsung uh, pakai aja tapi kalian harus pakai di Safe mode ya, untuk DDU ini gitu Nah karena di sini saya cuman sebagai tutorial doang, gitu. Jadi saya akan tunjukin aja. Uh, di sini kita akan no aja, kita kan oke okay aja. Karena ya memang dia minta update, uh, No juga, oke okay juga, gitu. Oke okay lagi, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nanti ini saya cuma-cuma nunjukin doang, ya. Dan uh, kalau kalian mau pakai ini. Uh, software ini sekali lagi kalian harus di safe mode gitu mungkin nanti saya juga akan bikin videonya atau mungkin kalian juga bisa cari di internet bagaimana cara masuk ke safe mode gitu. Nah di sini kalian cukup tinggal pilih aja untuk uh, device type nya atau mungkin tipe dari device kalian yaitu adalah GPU karena di sini kita akan ngefix GPU dan untuk Nvidia saya nggak pernah uh, menemukan masalah ini. Uh, biasanya di AMD kalian pilih aja AMD. Tapi biasanya kalau kalian menggunakan VGA AMD ini bakal otomatis uh, ke-detect gitu. Karena tadi juga kan saya tiba-tiba ke Nvidia kan karena memang saya pakai Nvidia gitu. Jadi ini udah otomatis gampang banget cara pakainya. Dan di sini kalian cukup tinggal pilih aja yang tiga pilihan ini gitu. Terserah kalian gitu. Misalnya di sini uh, clean and restart gitu. Jadi begitu kalian masuk ke save mode. Kalian buka aplikasi ini. Kalian bersihin gitu. Terus nanti bakal restart, Nanti bakal masuk lagi ke Windows gitu. Atau mungkin uh, dibersihin tapi enggak di restart gitu. Ya kan. Nah. Uh, dibersihin dan nggak di restart dan ada yang clean dan shutdown gitu Tuh, mungkin dibersihin dan dimatiin gitu jadi mungkin kalian cuma pengen ngebersihin doang dan udah nggak nggak pengen main lagi tapi yang saya saranin sih yang ini yang paling atas ya Nah setelah kalian udah bersihin gitu untuk yang paling atas kalian cukup tinggal masuk ke device manager gitu kalian klik kanan untuk lambang Windows di sini terus kalian klik aja device manager kalau nggak ada kalian cukup tinggal cari aja device manager dan nanti hasilnya sama aja sih Disini kita akan tutup aja untuk itunya dan di sini kan cukup tinggal ke display adapters gitu ya kalian pilih aja untuk VGA mana yang kalian pakai misalnya RX 470 atau RX 480 atau ya seri-seri dari AMD gitu. Kalian klik kanan terus kalian klik properties saja gitu atau ya uh, property gitu. Dan setelah itu kalian cukup tinggal uh, pindah ke tab driver yang ada tulisannya driver dan memang seharusnya sih udah pasti ada ya. Kalian pilih ke tab driver dan cukup tinggal kalian klik yang update driver di sini gitu. Setelah di update driver, kalian cukup tinggal search automatically automatically for drivers gitu jadi kita akan mencari secara otomatis untuk drivernya gitu jadi kita nggak akan update manual dari AMD nya gitu dan pastiin kalian uh, punya koneksi internet atau terhubung ke internet atau WiFi atau access point atau apapun itu kalian bisa langsung klik yang search automatically gitu nanti uh, akan menginstall gitu ya kalau kalian memang tidak punya drivernya gitu nah tapi uh, kalau kalian mau cari otomatis uh, ini kalian harus pakai DDU dulu kalau kalian misalnya Meng-uninstall seperti misalnya uninstall device gitu kayak gini Atau mungkin kalian uninstall dari control panel Itu nggak akan bisa Kalau kalian pakai update driver nanti Ujung-ujungnya tuh nanti bakal patah-patah lagi untuk kursornya gitu Jadi kalian harus pakai DDU dulu uh, Dibersihin gitu ya Clean uh, uninstall Terus kalian klik yang search automatically for drivers Dan nanti akan menginstal otomatis Dan untuk versi drivernya nanti akan versi yang paling update gitu ya Dan untuk kursornya nggak akan patah-patah lagi Tapi kayanya sih kalau di update yang caca kayak gini itu kalian nggak akan menemukan yang namanya AMD Radeon Setting atau AMD Control Panel yang di atas ya kalau nggak salah kalau kalian klik kanan di desktop ini itu nggak akan ada gitu ya setidaknya itu yang saya alamin mungkin kalau di kalian bisa beda ya dan uh, ini sih jujur menurut saya kalau untuk ya untuk uh, mungkin ya, orang yang awam gitu ya tentang uh, teknologi gitu atau mungkin teknologi PC lebih tepatnya Uh, yang update drivernya tuh pengen gampang gitu di apa di website tuh nggak saya sakanin sih beli AMD gitu karena AMD yang saya uh, rasain itu memang ada masalah di drivernya mungkin kalau kalian pengen build PC untuk uh, VGA uh, Nvidia untuk prosesor AMD silahkan gitu cuman untuk uh, VGA nggak saya sakanin gitu karena ada ada beberapa orang juga Bukan beberapa orang sih, ada banyak gitu ya. Ada banyak yang protes bahwa, wah ini masalah ini masih belum kefix juga gitu. Yang si sore yang patah-patah ini. Kemarin juga ada yang komen, saya juga mengalami sendiri. Saya cari-cari di forum juga masih banyak gitu yang kayak gitu. Dan saya... Udah nunggu, sebenarnya masalah ini muncul Itu sekitar tahun 2017 Saat saya update ke uh, software versi 17 gitu ya Sampai saat ini, saat video ini direkam 2021 ya, 10 Agustus 2021 Itu masalahnya masih ada gitu Masih belum ke fix Bahkan yang di luar pun, di forum luar ya Itu masih belum ke fix juga gitu Jadi ya, kalau kalian mau kekeh gitu ya Kekeh, petekeh gitu Kalau orang Sunda bilangnya uh, Pengen banget beli AMD, silahkan Cuman kalian harus uh, bisa cara yang tadi saya praktekin ya yang dari uh, device manager itu tapi ya memang untuk uh, prosesnya sih menurut saya ya menurut saya nggak terlalu ribet karena memang segala otomatis juga baik yang DDU atau mungkin yang uh, dari device manager tadi gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya mungkin kalau kalian ada pengguna AMD silahkan komen gitu Apakah benar yang saya omongin tadi atau kalian bisa pengen menyangkal silahkan komen ya jadi saya biar tahu juga gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for Bye-bye.